Mungkin beliau ini sedang di Malaysia dan berbuat konten sebuah video Yaitu bahasa Indonesia versus bahasa Malaysia ataupun Melayu lah seperti itu guys Nah saya penasaran sekali dengan video ini Jom kita tengok bersama bagaimana keseruan daripada Ustaz Oki ini ketika di negeri jiran guys Jom kita tengok videonya let's go Jangan lupa guys like, share, komen, dan subscribe ya Masya Allah Seronok sangatlah. Tengok ustaz Zakie okay ni. Waalaikumussalam warahmatullahi <r> wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini saya lagi ada di Malaysia dan baru aja selesai syuting untuk program Next to Nyelofa. Nellova. Tadi saya jadi bintang tamu, sekarang Nellova jadi bintang tamu di uh, vlog saya. Oke. Okay. Nellova nah, uh, apa kabar? Alhamdulillah, syukur. Masya Allah ya. Nellova ini dengan ikop tapi uh, masih sangat aktif di televisi, teman-teman sekalian. Ya. Oh, keren ya. Mantap. Pakai ini tidak menghalangi untuk berkarir, untuk berprestasi, insya Allah. Hari ini, Nellova. Kita mau main game. Oke. Okay. Oke okay, boleh. Ya, Game-nya itu adalah oh. uh, akan ada seseorang yang mengucapkan dengan English dan kemudian oke okay, akan jawab dengan bahasa Indonesia, Apa jawab dengan bahasa Melayu, oke? Oke. Oke-oke. Separuhnya lagi saya terbalik. Oh, terbalik. Oke. Okay. Ya, oh. Siapa? <laughs> guys asli. Really. Okay, okay, boleh boleh boleh. Oke okay, sekarang kita mulai dengan games yang pertama. Silakan. Silakan sebutkan bahasa Indonesia dan bahasa Melayunya dari spoon. Spoon, sendok. Tahu nggak sendok? Sudu. Tapi kalau di Malaysia sendoknya yang besar. Ah, beda. Oke. Eh, tapi kalau balik itu lucu juga, Pak. lapa bahasa Indonesia ke bahasa Melayu. Oke. Lepare, lepare. Coba, coba, coba. Taxi. Sama, enggak. Lupa bahasa Indonesia, yeah, siapa ya? Apa? Uh, taksi lah. Di sini, di sini bahasa Inggris juga. Teksi, teksi. Eh, taksi, taksi Taksi Salah di Indonesia, sama lah. Kalau macet, chat, jam, kalau taksi, <laughs> chat, eh, apa? C, b, ca. <laughs> mana ada? C, Kereta sewa, sama Sewa, ya? Tapi, taksi iyalah taksi juga bisa kan taksi, taksi, taksi, kursi. kursi sama ya, sama Melayu, kelinci. Kelinci, kelinci kelinci uh, bener kelinci bahasa Melayu lah jangan guna bahasa Arab Arnaplah. Na, kalau rabbit tu arnap dalam Iya ke? Saya saya ingat bahasa Arab. Okay. okay kelinci. Na okey. Fitting room. Oh, ganti baju. Bahasa Indonesia. Uh, Aha. Tahu juga tempat bilik-bilik bilik bilik ganti. Ha, uh, ah? ha bilik persalinan bilik kejap. bilik persalinan atau bisa dikatakan di sini persalinan itu biasanya kalau udah mau apa namanya guys mau ini guys mau lahiran gitu ya kan Allah bilik persalinan itu bilik orang melahirkan ah bener kan <laughs> iyalah masker Mask. oh mas masker tapi tapi uh pemutih muka kan? Tambah muka. Pelitok muka. Pelitok muka. Pelitok muka. Pelitok. Uh Heeh. Hmm. sangatlah. Pelitok ini. Ah, uh -huh. pelitok muka. Aha. Uh -huh. Oke. Okay. Masker. Masker. Selvo. Ah. HP. HP Indonesia-nya eh. Telepon. Telepon seluler. Telepon bimbit. Ah, telepon bimbit. Kain untuk menutup luka. Eh, uh. perban perban ada luka tuh bandage tuh uh, bandage apa bahasa melayunya bandage kan tak boleh bahasa inggris bahasa melayu perban bandage apa <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> bahasa melayu aduh maksudnya gimana Basta. apa ya perban bola, bola basket kita apa sih basketball bola basket bola, bola basket. keranjang oke bola keranjang oke okay. Hah? bercanda, bergoreng, oh, bergoreng ada itu kau tahu <laughs> ya? Tahu lah bergoreng sama ada di Indonesia juga. Kalau di Indonesia ya, masih formal sangat. Eh kamu canda banget sih, ah oh, benar pilek ya pilekk saya awal-awal dulu ketika rekaman terus ada sel live streaming kalau nggak salah jadi salah semua macam-macam tuh ah saya cakap pilek kan Oke Guys saya lagi pilek gitu banyak teman-teman yang nggak ngerti dan pilek itu adalah sel semua guys ya Oke lanjut <tuh -tuh. Seru semua, seru semua. semua. nih, seru semua. susah seru semua. Sebagian seru semua. Seru semua. Sebenernya player dulu Oh, musola, musola surau. surau. Oke lah, kita di daerah-daerah surau. Zero kosong, kosong nol, kosong nol. Sama lah, sama aja. Masih darurat ruang ah. gawat ah, Aku cemas. Jalan-jalan. Ah. <laughs> yeah, jalan, -jalan. Ah? Baru denger guys, asli baru dengar bahasa daripada jalan-jalan, oh bersiar-siar, oke, okay. handuk, ah tuala. ah betul tuala tuala, saya pertama kali di Madinah tuh, masa pertama kali bawa jemaah daripada Malaysia. Arrange kak ah, ustaz tuala kat sini, tuala kat sini tak ada. Ah, tolong mintakan kat hotel ya, tuala apa pula ni tuala-tuala. Tuala tu apa pacik? Aku cakap macam tu kan. Lepas tu dia tunjuk ah dekat kawan, ni ni ni ni, oh handuk. Kenapa <laughs> Indonesia ni jajahan Belanda. Jadi, Belanda kalau Malaysia jajahan Inggeris. Jadi dia tetap tuala. Tuala. Ha, ha, macam gitu. Gitu. Cinta. Ketawa, oh, ketawa, ketawa, ketawa, ketawa, gelak gelak ketawa, ketawa, ketawa, uh, gelak, gelak, gelak. Percuma, percuma. Okay. Oke, Gratis oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, Agustus Agustus. <laughs> <Bulan> Agustus. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. kecil anak Oke, Anak Oke, Bayi Oke, ya eh? Kau Bentang. sapi, eh, sapi. Ya, sapi. Nah, okay. Okay. tembikai tembikai, tembikai. Apa tembikai. Apa watermelon ya yeah. semangka semangka betul. Hmm. Kalau semangka uh. Uh, Semangat, kakak suara-suara <laughs> hewan okay. terakhir. <laughs> suara terakhir oh iya bisa bisa beda loh antara suara hewan di Malaysia atau di Indonesia guys Karena ada juga itu Pernah youtuber besar Jeremy itu Jeremy siapa sih namanya Lupa yang di Jepang itu guys Jadi dia buat gitu dan Bukan Jeremy ya kayaknya temennya deh Nah dia buat gitu Terus beda banget antara bunyi kucing Di Korea, terus di Cina Di Jepang tuh beda-beda guys Justly. Oh Boleh-boleh gitu? uh, Coba boleh. Uh, sebutkan suara hewan yang biasa diperdagangkan oleh anak-anak kecil uh. suara apa uh, ayam oh, kan beda astaga <laughs> saya saya pasti pasti pasti bilang beda gitu Macam ya ya boleh boleh boleh, boleh, boleh, boleh Boleh, boleh Ya, dok Guk, guk, guk Hahaha, <laughs> beda lagi Guk, guk, guk Itu Inggeris Itu itu dok telan apa, guk, guk Hahaha Guk, guk, guk, guk Okay, okay Sekalian di Melayu atau Inggeris Guk, guk, guk, guk. Uh, okay, guk. Okay. Boop, boop, boop. Kat Kan? Kan? <laughs> ya, kan Apa coba di Malaysia? Cerenganu. Oh, <laughs> NG kat belakang. Mia. Mia. Tak mia. Kalau Mia cerenganu, ya. Uh, mia. Mia. Cari semua NG. Tak ada. Miaw. Miaw. Miaw. Ok. Miaw. Miaw. Oh, Miaw. Miaw. Miaw. Miaw. Ya. Yeah. Uh, Macam-macam sih. Ya kan? Uh, Iya, tanggapan orang lah tentang suara-suara binatang ya kan. Ini meong meong. Tapi hewan-hewan Indonesia ini semua boleh <laughs> bisa. Waduh. <laughs> Mana ada bu? Mu. Mu. Oke. Oke, oke, oke, oke kocak asli kocak oke okay. oh, itu lah ya itu bahasa Indonesia <laughs> tapi uh, oke okay, boleh cakap bahasa Melayu sedikit, -sedikit. Yes. oke Saya okay. sekarang, sekarang, sekarang oke okay, mau Lova terakhir nih closing statement semuanya dengan bahasa Indonesia yang baik dan betul uh, Lova cakap bahasa Indonesia tapi agak panjang sikit. nanti kita cakap okay. bahasa Melayu betul-betul ya tak boleh aku gak bisa uh, aku nggak bisa ngomong dalam bahasa Indonesia <laughs> Loh, pas lepas tuh, lagi lagi lagi, apaan uh, lagi, lagi, lagi. Uh, apain sih, sih? Yeah. Uh, Kayak tahu, lagi, lagi? Apain sih? Apaan sih? Lofa hari ini kita ngapain sih di sini? Uh, kita lagi syuting. <coughs> ya. <coughs> betul, betul, betul. Kita lagi syuting satu program di TNI. Dari, TV. Di TV Namanya Next to Milova, Bersama figura yang cukup hebat dari Indonesia uh, uh, Malah iya ada Melayunya Melayu -Melayu Oke okay. Sekarang saya nak cakap bahasa Melayu okay. Tapi Lopal kena beri saya skor Saya cakap yeah. Melayu bagus ke atau tak Oke. Okay. Uh, hari ini saya sangat-sangat bahagia Sebab saya boleh jumpa uh, Lova untuk yang ke tiga kali Alhamdulillah dan saya rasa saya bersyukur kepada Allah sebab uh, saya jumpa jumpa uh, jumpa ayolah ah, <coughs> harus harus ada enya jumpa ya uh, uh, uh, uh, semua ada saya jumpa Lofa di sini saya jumpa orang-orang baik ke sini saya berharap <Chelsea> semoga semua program yang uh, Laufabuah dan juga kita buat pada hari ini Boleh menginspirasi orang lain Boleh ke? Insya Allah Kita bagi 90 mata hari Okey Okey boleh. Pasal kalau nak gila-gila Malaysia terus boleh fasil terus. Ah betul betul betul. Sikit-sikit je. Sikit je. Sikit je. Alhamdulillah. Ya sudah ya teman-teman sekalian, makasih sudah nonton vlog okay. ini. Teman-teman komen di bawah kira-kira mau vlog tentang apa lagi, okay? Like, share and follow. Ah. Uh, and comment. Okay, follow loh. Oh, juga? Ada. oh, oh ada. tak ada. Oh tak ada. Oh tak ada. Ha, hmm. nah, udah udah famous dah Malaysia. <laughs> tak payah follow lagi. Iyalah. <laughs> <laughs> oh, <my God. laughs> Waalaikumussalam. Oke okay guys sudah selesai videonya dan itu tadi ya pecah banget istilahnya kedua bidadari ya bisa dikatakan seperti itu Dari Indonesia dan juga Malaysia dan Masya Allah ya kan Bahasa Indonesia dan Bahasa Melayu memang ada perbedaan ada juga persamaan Ada yang sama ada yang beda Tapi kalau berkenaan dengan suara hewan beda banget guys asli Dan ya belajar Bahasa Indonesia itu tidak sulit Belajar bahasa Malaysia Kalau saya bilang juga tidak susah Macam itu kan ah, Jadi kalau kawan-kawan Nak belajar bahasa Indonesia pun Oke okay. Kalau mau belajar bahasa Indonesia Oke okay. Eh macam mana saya cakap <laughs> Jadi kalau buat teman-teman semua Yang dari Malaysia Mau belajar bahasa Indonesia Oke okay. Nggak ada apa-apa gitu Maksudnya Tinggal merubah vokal E Kepada A teman-teman Apalah Menjadi apalah Seperti itu Jadi Ya sangat mudah sekali kalau kita belajar dan betul-betul belajar macam tu, ya guysnya. Macam saya, saya belum pernah ke Malaysia, tapi saya boleh cakap lah macam mana kawan-kawan cakap contoh kan. Dan saya sangat seronoklah ketika saya belajar bahasa Malaysia tu dan bercakap-cakap dengan orang Malaysia. Saya memang sangat-sangat seronok. Sebab apa? Aa, mereka juga sama dengan kita kan. Beza nya adalah ketika kita nak cakap tu, memang kita ada accent action lah macam tu dan kita kena belajar tu lah. Ha, kalau pelafalan kita dah okey, dah macam, mungkin saya tak tak seberapa okey lah. Tapi saya dengar macam tu kan. Orang orang cakap macam ni macam ni macam ni ni. Ah, tu lah saya faham macam tu. Ha. Oke, okay, kawan-kawan. Itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya, kawan-kawan sekalian. Dan saya, pemilik YouTube, apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terus cari persamaan dan jangan jadikan perbedaan sebagai alasan untuk kita senantiasa bergaduh. Ya, kan? Perbedaan hanya untuk saling menghormati, tapi persamaan ya, kan? Ataupun uh, suatu hal yang sama, dan kita itu akan menjadi hal yang untuk menggerakkan kita. Macam tu lah. Oke, okay, terima. Terima kasih apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.